Oh iya yeah. sama itu, <tuh> ama gue baca gua ad ad baca ada artikel tentang asal usul SCP-096 yang itu bagus banget. Itu mungkin nanti gue ada kasih vi uh, videonya kalau misalkan kalian pengen banget buat nonton apa, uh, <tuh> kalian pengen tahu asal usulnya SCP-096 gitu. Kenapa dipilih 096? Karena ada subtitle bahasa Indonesianya Jadi kalian bisa lebih, bisa paham juga waktu nontonnya Dan sinematografinya menurut saya sih lumayan keren gitu SCP-00 itu kusuma? Bukan tapi gimana sih <laughs> tapi tapi tapi tapi kalau kalian pengen tahu tapi kalau kalian pengen tahu ya ada scp 001 kok jadi o five 13 nya itu adalah scp 001 itu itu itu artikel yang keren dan mungkin nanti gua juga bahas kayaknya itu keren ini ini sinematografinya lumayan bagus juga ya dan editingnya Bagus, karena emang yang editingnya ini lumayan terlentet menurut saya gitu. Dan ini adalah dokter Dan nya gitu, dia di interview. Oh, Dr. Dok dokter Dan nya itu. Oh, kalau ini bu ini bukan sih yang pernah di apa crowd apa sih crowd ya? Iya. Kalau salah, Crowdfund Crowdfund sama Volgan dan kawan kawan kawannya. Ya, jadi kayak orang-orang sumbangan supaya filmnya bisa dibikin, dan hasilnya memang kayak gini menurut saya sih lumayan bagus. Serem gak, Bang? Ah, gak juga, dan kalian gak bakal dibunuh O96 kok. Udahan, nama filmnya kalau kalian kurang tahu, 096 O96. Hello doctor. Have you caught it yet? Yes. You'll be pleased to hear containment has been attained. Oh, thank God. We do have some questions obviously. It's been very difficult to get a clear picture of the case. We hope you can help us. Yes. Yes, of course. Okay. Oh, yes, tacticalnya itu belum dinyalain. Tangan yang diulang soalnya. Dah, dah, dah. I was on an excavation in the mountains. Comparing lab samples with local geology. And in your absence, who was in charge of the lab? Dr. Olexy. And how was O96 being held? As per protocol. o is being kept in a Class 13 containment cube. No hey, windows, ini no cameras, ya? no one ya. is possibly ada aksinya nggak sih? Sebenarnya kayaknya gua belum nonton <laughs> <gue belum> sama <laughs> sekali soalnya. Thank you. Aksi palingan cuma MPS-nya doang ya? sih, nangkap terus. Nyobain nangkap, oh, nanciknya, yes, oh, oh, ini, ini bukan, ini bukan apa, insiden kosong sembilan, satu itu, betul, yang betul, betul, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. iya betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, yang he, yang sebenarnya Oh ya ya ya ya. Oke keren keren keren keren. Gua, gua, gua baca itu keren banget. <tuk tangan> Kimia di sana? Atau fokus banget Relaxing nih sama filmnya. <tuk tangan> Ya, nonton film biasanya oh, Aku ada di sini Cuman, okay, barusan -baru, ini, side, ini side, ada masalah di soalnya Japan, that was just the start. Mm. Anu, katanya Yang penonton nih katanya Kim Yok okay, ada banyak bicara Ya, gak banyak bicara soalnya Nah, itu apa Masalahnya gini, ada yang namanya itu Project Scramble Nah, iya, kayak gitu Jangan lihat masalahnya Nambah, masalahnya tuh Project Scramble itu kayak kacamata khusus yang bakal ngesensor mukanya 069, cuman masalahnya itu kameranya jelek, nggak ngesensor secepat mungkin sehingga kayak gagal gitu Serem. It rapidly became clear that 096's target, which we've labeled 096-1, was nowhere close by. Wait, wait, wait. In the event of a stage 1 breach, the automated calls ensure that a sleeping agent Yeah, itu. Ya, itu yang kalau kalian lihat kayak misalkan mukanya dia itu di sensor-sensor gitu itu, itu efek dari Project Scramble, kacamata Scramble-nya itu itu teknologi yang keren cuman masalahnya nggak terlalu efektif Dead. ya benar kacamata anti-069 jadi biar MTF-nya itu bisa nah, bisa nembakin MTF- uh, 096-nya biar mereka bisa tahan mereka secara Nah, ini belum udahan mohon maaf ya teman-teman ada masalah teknis gitu jadi sering berhenti-berhenti gitu di ini aja ditutup videonya, tertipal, gitu. Nitar, di tutup videonya tertimpa lagi saya nih bentar di refresh kalau ada masalah bilang aja gitu soalnya mungkin ini masalah koneksi atau semacamnya maaf ya karena mah emang gitu peneksinya. iya CGI-nya keren keren keren banget ya benar bener oh keren keren bisa bisanya mereka bikin video film kayak gini ineffective on target Oh jadi itu ya 096 lepas naik. Ini sebenarnya pasti aku kurang tahu. Jadi kayak 096-nya tuh lagi ngejar yang siapa sebenarnya? Ngejar yang lihat fotonya pertama kali. No oh foto no yang itu, yang apa yang cuma empat piksel? Four pixel. It it. <laughs>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 empat titik dari kosong sembilan enam tuh kayak oh kayak ini kosong enam sembilan itu cuma empat titik terus kosong enam sembilan itu marah karena dia ngelihat titik-titikannya dia ini yang translate scramblenya jadi pengaduk menurut lu lebih baik di translate dari apa oh. jadi kocok <laughs> ya iklan ntar ah, gak masih. tidak tidak <laughs> ada iklan. premium? yang mana? gak premiumnya, nih. Gak iklannya nih gak premium. <laughs> maaf, premium. aku males belinya biasanya pakai ad blocker. Tapi jangan ditiru pake adblocker itu Serem me... Eh asal so kalian tau belum selesai makan jadi gue <laughs> Oh, itu saya ya. Makan oh, apa itu, tadi? Makan sebrat! Makan sebrat! Yo, sebrat. Belum selesai, selesai. Emang apa? Makan sebrat, jangan makan sebrat, dong. Ini yang terjadi. Lama, enggak kenyang. Enak, yeah, nah. ya. Kalau semisal kita lihat SCP-096, sepiksel aja tetap dikejar, Kak. Tetap. Cuman, kalau kita gambar 096-nya, hasil gambarnya itu enggak masalah. Yang terkenal, yang membawa kita ke Tell me, how do they work? Kenapa diterasi di untuk <laughs> mengocok? Pastaga, itu mengaduk bukan mengocok. Gara-gara Zeta <laughs> nih, itu tadi AI nyaranin AI jadi cocok Harusnya menurut saya sih yang lebih cocok itu acak. Expensive too. It's a shame they didn't work. What? Let's continue. Tell one be advised, you're approaching the compound. Ha ha ha ha Yukin bahwa yang mati itu, itu langsung kayak apa? Langsung kayak telentang kekalaan. gitu. Kekalaan terbaik yang terbaik yang terus, terus audio onentiknya lumayan serem. <tuk> mati semua, iya mati semua karena udah ngeliat gitu. Kasian MTF-nya, iya kasian, bayangkan uh, udah kerja. Belasan puluhan tahun di foundation, gitu susah-susah. Matinya gampang banget, matinya udah gara-gara ngeliat onenix doang. Is this... Yes, what was an original photograph of Zero Nine Six in the Wild? Someone photographed it. We dated the photograph to the 1980s. It seems the original photographer and all of its subsequent viewers were completely unaware of 096's presence. Until our young man, the farmhouse that is. This has been scratched out by hand. By who? How? Your Kapan models, bikin video soal 096? Hmm, kurang... kurang yakin. Tess? Masuk, masuk. Ada apa suaranya? Nah yes, suara... Zeta, Zeta, Zeta, Zeta. <laughs> Kok Nahyes? Nahyes kan mantau kita lah. Yes error kayak YouTube-nya. Nahyes, coba keluar dulu. Romeo, Nanti masuk lagi. Nothing. Oh iya, baru ingat. Itu, Didi. Ah, uh, ada dia. Oke. Okay. Hmm btw Zeta kemana ya Zeta nya nyilang Zetanya kayaknya nemu sebelak baru nih halo Zeta halo Zeta nemu Zeta nemu sebelak lagi nih enggak deh oh shit tertak luar masuk ya jaringannya nih. Iya Kimyo sepanjang ini menurut kamu gimana videonya? Mm, CD so... of keren filmnya? banget bila keren banget keren banget keren banget semua oh, keren banget. Big Brother. Oke okay, apa ya? Jadi nggak nggak komen apa-apa soalnya kayak spesies kayak wow, wow gitu kan, wow gitu berubah. kayak film SCP yang bagus kayak gini masih sedikit ya. Halo, kedengaran ya? Disana. Disana. Ah ya, tadi aduh ada ada kendala. Ternyata ada kendala. Hmm. Ya. Yeah. Sekarang dah I'm back, I'm back. Nah tuh stres karena empat piksel doang itu fotonya tadi itu yang di apa yang di beset beset ya, itu iya fotonya, fotonya. <laughs> di gambar hanya empat piksel empat piksel yang menyebab <laughs> <laughs> empat hey, piksel kalau kalian kalau kalian, kalau kalian bingung ya kalau <laughs> kalian bingung 4 pixel itu semuanya. Itu game Mario, Super Mario, Super Mario itu 16 pixel, yang jadul banget, yang jadul banget. nah, itu 16 pixel. Nah itu, 4 pixel sekecil itu. So much death. And you want someone to pin it on, eh? Someone to punish 4 pixel sialan, benar. Sialan. Dokter, in here, you will find the clearances necessary to begin termination trials on SCP-096. The O5 Council is coming. Ya, yang gue, yang gue bilang ada aja Toyota, orang gitu, apa? Ada aja orang yang namanya tuh kayak ah, gue pengen foto di gunung. Eh terus cembilan gue tuh lewat, lewat ke foto <laughs> dari kejauhan. Gimana gue bu buat jeduk-jeduk versi SCP Foundation Indonesia? Jangan! Katakan, please jangan! Uh, itu berbahaya bagi orang yang punya epilepsi. Please, Tidak, no. Aslinya, itu, si dokter itu kan terhentuk. yang mulai. Nah, benar anda. Yang mulai ini, dia. Uh, padahal dia itu yang mulai. itu yang cewek tadi siapa sih itu dari atik's committee kah? kayaknya tapi nggak ada kayak di artikelnya. Smart, give them that. Yeah. Are the No, neither do I. Thank you, madam. It was sort mm. of a confession, but I believe we have enough. It's a shame. Daniels really is brilliant. If he were more motivated, perhaps he could have unlocked the secrets to zero nine uncanny sensory abilities. Easy to. He's proven his point. The only thing he's proven is that he's as much of a monster as he considers us. That's enough, Inspector Arlia. After everything you just saw. Yeah. Ada O5-nya di sini. So. The way he handled the photograph, he's definitely familiar with it. I suspect he's been holding on to it for a stunt like this. But still, how could he have warned Alexi? His absence control was our first Ya, yeah, ini ada O5-O5-nya. Makanya tuh, <laughs> jika kalau still kalian pikir, aduh, kerja di SCP Foundation, oh, pusing urusnya. Bakal pusing banget dan juga bakal susah ngurusin yang ini, yang itu, bla